Aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan, yang sudah memiliki debt collector lapangan yang kebetulan berkunjung ke rumah kalian, gak mau pulang, bang. Ketika kita belum melakukan penyicilan ataupun pembayaran, bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini? Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini? Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah bukan tombol subscribe, like dan yang udah sering-sering -share, share semua video-video kita. Dan aku masih tetap mendoakan kalian agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan harus masih tetap semangat. Ingat apapun permasalahan hidup hari ini sudah pasti ada solusinya Kita hanya butuh waktu dan proses dan jangan lagi memikirkan sesuatu yang negatif ya. Kita khawatir nanti kalian dirasukin setan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Oke, okay, hari ini siapa yang sudah menggunakan aplikasi Kredivo, Aku Laku, Home Credit atau mungkin Indodana atau mungkin produk-produk pembiayaan yang lainnya, ya. Dan hari ini kita pengen ngebahas itu tentang debt collector lapangan yang katanya datang ke rumah, Bang. Benar nggak sih? Dan apakah aplikasi-aplikasi yang Abang jelaskan ini sudah memiliki legal standing terdaftar di OJK untuk menjalankan operasi kerja mereka? Untuk menjalankan operasi perusahaan mereka dan akan kita jawab pada video kali ini Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe Supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis Oke siapa yang hari ini sudah memiliki pengalaman ya Ketemu langsung sama debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi produk pembiayaan tadi dan kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Oke, okay, yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran atau mungkin penyicilan di aplikasi-aplikasi produk pembiayaan, aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan, karena sudah banyak yang ketemu langsung sama debt collector lapangannya. Katanya enak, bang, tapi ada yang lucu nih, bang. Apa itu kira-kira ya, kan? Banyak sudah yang... Mengirimkan pengalamannya kepada kita Terkait tentang debt collector dari produk-produk pembiayaan tersebut Yang berkunjung ke rumah Katanya nggak mau pulang Sebelum kita melakukan penyicilan ataupun pelunasan Oke okay. Di awal Langkah yang pertama Kalian jelaskan saja bahwasannya hari ini Kalian memang belum punya kekuatan Untuk melakukan penyicilan ataupun pelunasan Loh bang udah kita jelasin seperti itu Tapi pihak DC nya nggak mau pulang biarkan saja di situ kalau memang mereka enggak mau pulang jelaskan kepada mereka bagaimana saya bisa bekerja dan menghasilkan uang kalau abang-abang debt collector lapangan ini enggak pulang ya kan bagaimana kita bisa membayar utang-utang kita kalau hari ini kita tertahan untuk tidak bekerja karena kedatangan tamu dari pihak debt collector itu yang pertama dan yang kedua tinggalkan saja ketika kalian sudah menjelaskannya dengan baik bekerjalah seperti sebagaimana mestinya kalau seandainya yang berhutang ini adalah suami kalian Dan kebetulan suaminya sedang bekerja dan kebetulan kalian tinggal di rumah sendirian Atau mungkin dengan keluarga yang lain Ya sudah, biarkan saja Selama mereka tidak berbuat tindak tanduk yang aneh-aneh, biarkan Tapi ketika mereka mengambil barang-barang atau mungkin membuat keributan di rumah kalian Silahkan teriakin sekalian ya Atau usir dari rumah kalian itu sudah melanggar ketentuan hukum yang hari ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, nggak boleh sembarangan. Terus, untuk yang hari ini sudah bolak-balik didatengin ya, sama pihak debt collector. Kalau kalian memang mau membayar, ya usahakan untuk tetap membayar melalui aplikasi. Kenapa seperti itu? Kita khawatir pekerjaan debt collector lapangan ini selalu bergonta ganti. Walaupun kalian sudah disertakan kwitansi, aku tetap mengingatkan agar untuk membayar tagihan dan cicilan itu melalui aplikasi, ya jauh lebih aman dan sudah pasti langsung bisa terproses. Kalau seandainya kita membayarkan kepada debt collector lapangan, sementara kita sudah punya uang, ya rasanya hari ini kita akan tetap was-was ya kan bukan kita tidak percaya tapi alangkah lebih baiknya untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan ya, ya ingat kata bang Napi kejahatan itu bukan karena adanya niat ya tapi karena adanya kesempatan ya seperti itu aku pengen mengingatkan agar untuk melakukan penyicilan ataupun pembayaran itu tetap melalui aplikasi dan untuk yang baru saja didatangin kalian berhak ya untuk mempertanyakan sertifikasi dan tanda pengenal debt collector lapangan tersebut Sama tidak ya kan Mana surat penugasannya Mana surat kuasa penagihannya Harus jelas ya kan Mereka harus memiliki surat perintah tugas Jadi untuk meminimalisir lagi Tindak tanduk kejahatan yang mengaku-ngaku sebagai pihak debt collector lapangan Oke banyak juga pertanyaan yang masuk ke kita itu tentang daerah mana aja sih bang yang sudah didatangin debt collector dari pihak aplikasi AkuLaku, Kredivo, Home Credit, Tunaiku ya. Kalau untuk di aplikasi Tunaiku itu ya udah jelas cuman untuk di sekitaran Jakarta doang ya kan. Dan untuk yang di aplikasi Kredivo ataupun AkuLaku ya hari ini banyak banget ya yang memakai dan menggunakan aplikasi ini. Sama satu lagi shopee PayLater ya kan atau mungkin Shopee pinjam Untuk debt nya per hari ini hanya ada di kota-kota besar saja Jadi bagaimana bang kalau tidak di kota-kota besar atau mungkin rumah saya jauh banget dari kota-kota besar Untuk hari ini ya masih jarang ditemukan pengakuan dari subscriber kita bahwasannya debt collector lapangan dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan Datang ke rumah untuk melakukan penjemputan uang dan hari ini itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena di awal kita sudah membahas tentang debt collector yang nggak mau pulang kalau kita tidak melakukan pembayaran. Biarkan saja di situ, jelaskan saja dengan baik, sediakan dan suguhkan minumannya, ya terserah mau menunggu sampai dengan jam berapa. Yang penting jangan sampai mengganggu kegiatan kalian. Apabila kalian sendirian, ya tidak ada suami dan kebetulan kalian adalah ibu rumah tangga, jelaskan kamu tidak boleh masuk. Saya sendirian di rumah, suami saya sedang di luar. Apabila mereka terus memaksa untuk tetap masuk, kalian bisa teriakin. Ya, itu sudah mengganggu dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dan apakah ya, empat aplikasi yang tadi kita sebutkan seperti Akulaku, Kredivo, Home Credit, TunaiKu, Shopee PayLater, Shopee Pinjam, Itu sudah masuk ke dalam B checking, Bang. Jawabannya sudah masuk ke dalam selik OJK. Itu pengalaman pribadi kita. Oke, okay, banyak juga di antara subscriber ini yang bertanya kira-kira setelah kita pakai aplikasi tadi, berapa lama kita langsung kena b ya? Diketahui bahwasannya kita sedang melakukan pengajuan pinjaman atau mungkin pay di aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan. Begitu kalian pinjam dan berhasil menggunakan maka langsung ada catatan hutang kita di b-checking. Ya, itu kita sendiri yang sudah mengalami pengalaman seperti itu. Jadi tidak menunggu jatuh tempo atau mungkin tidak menunggu tanggal kapan terakhir kita membayar. Tapi nanti setelah kita membayar itu maka secara otomatis juga akan hilang ya terhapus. Makanya untuk kalian yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu aku pengen mengingatkan agar untuk tetap menjaga nomor handphone tersebut. Menjaga nomor handphone yang hari ini kalian gunakan untuk login di aplikasi-aplikasi itu. Ya siapa tahu besok lusa kita punya rejeki untuk bisa melakukan pelunasan di aplikasi-aplikasi tersebut, maka secara otomatis juga bcking kita akan langsung bersih, ya kan? Untuk yang hari ini belum punya rejeki untuk melakukan pembayaran, ya aku pengen menyampaikan pesan untuk tetap bersabar dan jangan lagi gali lobang tutup lobang, ya. Karena sudah pasti nantinya akan menambah pusing deretan hutang hari ini cukup hutang di aplikasi jangan ngutang lagi sama yang lain ya hari ini banyak yang udah hutangnya di online malah bertambah lagi ke offline minjam lagi ke orang-orang yang ada di sekeliling kita sudah pasti itu tidak akan menyelesaikan masalah bertahan saja oke okay, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh